Kita bisa sacrifice sesuatu untuk Tuhan Kita bisa mengorbankan sesuatu Bisa mengorbankan harta dunia Bisa mengorbankan gengsi kita Bisa mengorbankan pertemanan sih Kalau pertemanan itu menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara yang salah Kita bisa mengorbankan sesuatu untuk Tuhan Tapi tidak boleh mengorbankan Tuhan untuk apapun juga Hal-hal yang terdahulu harus jelas tatanannya Hirarkinya jelas, susunan dan silsilah. God first, Tuhan dulu, lalu manusia, baru uang dan harta, serta benda. Jangan salah susunannya. Semakin terdahulu, semakin gak kelihatan. Semakin terkemudian, semakin terasa dengan panca indera. Harta benda bisa dijamah, kesuksesan bisa terasa.